hai oke teman-teman kita lagi di Kaliurang. kali urang bisa apa sih ini? mau susur pakai seputar pakai skiter. kita harus coba training dari training. pemiliknya nih Mas itu minta di training itu Mashe ya. ini nanti di sebelah kanan, bareng pake jempol rem di sebelah kiri ini rem, ini untuk belnya terus untuk pejalan kaki sepanjang ini harus di belakang ini masih lebar jalan-jalan yeah. remnya fokus tangan kiri aja kalau otopan jam bandung doang remnya yeah. udah enggak remnya fokus tangan kiri aja untuk posisi kaki saya sarankan depan belakang gini satu kaki bapak di belakang satu uh, bagaimana ini jangan kiri kanan biar keselubahan lebih enak terus untuk cara pake gasnya? Tinggal naikin aja, lepas aja. Nanti dorong dulu, baru gas, sedikit aja. Nanti jalan nanjak, gasnya tambahin. Jalan turunan mau berhenti, polisi tidur. Gasnya lepas paling ini sebelah kiri. Oke, teman-teman. Kita mau explore sepanjang Kalirang. Oke, jalan-jalan check-up Jalan-jalan check-up check Mantap sekali, guys. Ini suasananya ekstrim. Ini lumayan untuk tombol kabut. Jadi kita tuh lagi kabut terus kita main-main ke sini. Nah, kita explore pakai skuter. Jadi kita eksplornya ini. Tapi ini udah kabut. Harusnya kita siang di sini. Wah itu paman itu. wah ini udah versi pro Sebenarnya ini nggak boleh kamera ini kalau buat kamera bahaya Sebenarnya nggak boleh ini tempat apa? wah itu pemandunya ada di depan ada gonceng gigi Oh ada gigi Oh, oh iki ngene taman lampu loh Oh. Oh yang taman lampu itu di sini. Mungkin malam Oh nggak kuat guys. Itu ada ngapain itu, Bisa jumping? Jumping. Oh, <laughs> oh. Itu adalah si bentar-bentar rumah yang ini apa yang apa namanya <SILENCIO> yang viral itu rumah yang viral itu ini apa namanya rumah apa tuh, ini ah, rumah angker yang viral itu di sini <SILENCIO> kita berhenti sebenar oke oh, sebenar hahaha <SILENCIO> Ini adalah tempat yang viral. Itu pakai HP aja. Yang assalamualaikum. Akhirnya saya juga bisa berkunjung ke sini Selaturami. saya bentar ini dibaca dulu. Wisma Widya Mandala. Mungkin ini sejarahnya Wisma Mandala Pasanggrahan. Ini ada scan VR-nya. Kalau teman-teman mau scan me cari informasinya di sini. Tim ceklek-ceklek kita sudah sampai di eksplor kali orang menemukan bangunan kuno oh, kok kuno ya tua tua kuno mungkin ini salah satu tempat yang lagi hit di Instagram waduh skoternya di sana Ada kabutnya sudah mulai <tik> <tik> Apa ya kita mau menjelajah hutan hutan terlarang oh <tuh>, ini ada dasarnya. itu sampai mana ini area tersembunyi assalamualaikum pak masalah kuat, wow, ya, nah, ternyata kita tidak support, tidak kuat, kita balik, ada mangki, mangki. Mangki, guys, jangan ditakuti. Itu di atas, paman. woi paman. Wih, ini eh, panganan, ntar? Di sini mungkin buas, guys. Ini terlalu. Kita bisa ketemu mangki. di sana banyak banget ada baby monkey. Wow. So beauty. So much. A lot of monkey. Oi lho mencet ya nice. skill ya little monkey, guys wah oh, banyak sekali Wow Yuk kita lanjut <SILENCIO> uh, Status Merapi Siaga ditutup Itu adalah Objek wisata Kirmolo Bio Merapi maybe. Goa Jepang Biasanya dibuka ini, oh. ini apa -apa Bu, nggak? Oh, niku sudah dibuka, Bu. Gua? Gua Gua Jepang Lawangan. Ayo kita lanjut. Ini mau ke Telago Putri. Heheheheh Heheheheh Matang dulu ini. Pasnya. Bekmean. Menunya apa itu? Yuk. Ayo. Ayo, gas. Karmo sek ngasa, dulu Ya <tuk> mantap. Itu view di Telaga halirang guys. Ini pengambilan gambarnya versi pro nih. Hey, hey, hey. <tuk> ayo. Ini udah versi pro ini saya. Sebenarnya ini dilarang pengambilan gambar. <tuk> ini udah versi sirkus. Makrando. Let's go. I'm <laughs> nice semua jalan musim sentalu tapi nanti kita selalu ke sana, kalau ketemu silagamnya, sudah berbelah klasik-klasik kan, itu lo spotnya tuh bagi kita ke nah, ini area bangunannya -bangun penuh sama masuk di kafe ini. kafenya naik, keren dong pastinya. <laughs> Itu ikut-ikutan orang bawah tadi nge-vlog. Emang buat nge-vlog bagus ini. Anggodini salah uh, kafe, tapi dua dulu. Oh jenis dulu. Tempat oh, duduknya Ini tempatnya segini. Oh, iya. Di luar, nah. Oh iya. Eh? Tapi, koncongnya salah tempat, ra? Tempat kopinya di sini sama Kingdom, kalau di sana kayaknya resto, ya. Eh. Booking room di sini. Belanda, ya settingan Eropa. Bukanya museum. Suasananya etnik Eropa. Thank <laughs> you. sudah hampir selesai, sudah satu jam setengah kita keliling-keliling. Ini udah hampir maghrib jam 5 lewat. Ini ada spot-spot sebenarnya ada spot-spot rumah makan nih sampai sana. Ini kayaknya sampai malam. Nanti kita akan mampir untuk istirahat, review kafe-kafe di sini. Ada berapa kafe ada Adik? -adik? Ini ada paketan kalau skuter kayak gini 35 45. Eh, 35 itu 1 jam ya? 1 jam yang paling ini 15 20. Tapi untuk anak-anak tidak diperbolehkan. Untuk area sini. Tidak diperkenankan. Wah, itu ada Mbak Sri Masri. Kita spot-nya, posnya di sini, pos. Pos terakhir. kita sudah sampai adik-adik mana diterangin dulu giveaway nanti di follow skuter ini spotnya di sini nanti ada giveaway hadiahnya skuter nah ini tinggal follow kayak ini nilai iwan, saya mau kenal, ya. kayak ini nggak ya. malah karena di sini ada spot-spot kafe -spot chill, lesman-lesman bahagia, wisma. Oke, ngisar servernya. Gimana? Lagi, baru, baru, baru, baru, video, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, sinyal baru, baru, mau baru, kita baru, masuk baru, baru, 가